Eh, ini nadanya nadanya, nadanya, nadanya, nadanya, nadanya. salah. Ini, nadanya. ini nadanya cewek di payung. Oh, <laughs> <adanya enak. laughs> tapi yang penting benar. Gak enak suaranya dia karena di game ini Anda tidak perlu menyanyi dengan benar. <sukup> yeah. Ya benar, hanya menyanyikan dengan lirik yang benar. <sukup> itu, <sukup> itu dia. <sukup> Kenapa benar? Karena dia nggak lari ke sana. Jadi benarnya selain jawaban benar juga kelakuannya. <sukup> <sukup> <sukup> Nih, tapi Sebelum kita melanjutkan nih, kita mau lihat dulu siapa pemegang titel juara di The Singing Bee Indonesia. Kita lihat tayangan berikut ini. kau selalu ada. kumiliki satu lagu lagi bawa pulang 25 juta rupiah tidak hatir bawa diriku berjumpa denganmu luar biasa Deni Cago dan Tesanti juara singing di malam hari ini Meraih. Wow, luar biasa. Malam hari itu rekor terpecahkan. Tapi, malam hari itu karena duet dengan istrinya. Nah, Ay. apakah malam hari ini bisa membuktikan... ...bahwa Denny Cagur bisa membawa pulang kembali 25 juta rupiah? Kalau kemarin, mm -hmm. gue pede karena sama teh Santi. Ini Hah? temen gue teh basi. Aduh, adoh, adoh, adoh, adoh. Masa teh basi? sih bagus buat cuci muka. Buat, buat sakit ah, mata pak. <laughs> ya bener. Tapi teman-teman sekarang saatnya kita menuju perebutan 25 juta rupiah. Wow. Siapa tim yang paling kece? Langsung saja tanpa berlama-lama kita bermain di babak Random Shuffle. Di babak ini, teman-teman para peserta akan tampil satu persatu untuk menebak lanjutan lagu dari lirik yang tersusun secara acak di layar kita. Peserta yang menjawab benar akan mendapatkan masing-masing lima poin, dan peserta yang memulai pertama di babak random shuffle adalah Raffi Ahmad. Silahkan, Raffi Ahmad, mana nih? Kepengah, oke, kemana nih, mulu? Terima kasih. Bukan, bukan ke tengah-tengah mereka. Vi ya, ya, ya. ya, tahu aja di situ ada kos-kosan putri. <laughs> di tengah. Saya ke tengah, ini ke tengah. Tengah panggung. Maaf ya. Ya maaf ya. Apaan? Apaan? Maaf. Apaan? Vi, jangan lupa menyusun kata-kata ya, yang ada di layar menjadi lirik yang utuh dari sebuah lagu. Ya, Dan pasang. lagu yang akan dinyanyikan oleh Raffi Ahmad adalah. Komang dari Raim Laode Dudes Mainkan Aku baru nih, lagu baru ini Sebab kau terlalu lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Yeay! Uh, maaf ini singing bukan sajak. Tolong pakai nada. Bener! Bener, bener gak gue? Enggak nah. kalau gue nyanyi. Bagus suara gue. Masa? Ayo. Bener gak Bisti? Oke. Okay. Betul! Okay. Hei! Yeah. Hmm. Aku betul! Ini mah bukan buaya, ini T-Rex, T-Rex. Aku betul, <laughs> tirek. aku ya betul. Benar, udah balik-balik, ya gak ngapain usah ngapain malu, ngapain ngapain ini timu. Eh hey, kebersamaan bro. <laughs> si Arafi. Arafi, Arafi <laughs> Raffi. Raffi meluk, lu nyetakol. Raffi ya, gue udah 13 episode belum pernah gue begitu. Kan gua, tadi gue mau nyanyiin tapi nada cewek bro. Oh. Jadi agak-agak, gue kan nah, dijebe. Ya Loh. tapi Raffi tuh gak, jangan nyanyi. Nah. Soalnya gak ada yang meledak lagunya. <laughs> Ada, ada, yang ada, ada, lagunya? BBB, BBB. bebek, Sara. Ya, ya itu, itu. Top, oh, itu lagu. Itu top lagu tapi meledak semuanya, meledak. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita lanjut. Selanjutnya yang akan bermain adalah Denny Cagur. bebek, Den silakan. Ayo. bebek, okay. bebek, Kita lihat. Ayo Guru. Ayo bebek, <laughs> Juara bertahan. Lagu bebek, bebek, bebek, Lagunya gak bisa request. Mobil balap dari Naif Dude. Main nih gampang ini. Gampang Ini lagu angkatan dia nih. Hey, hey. Ku gak punya mobil balap ku sendiri. Yang bisa ngebut di jalanan tiap hari. Tersepian Tak ada gagis yang menolak diantarkan Hassoi gayboy ngebut di jalanan ibu kota payungi lampu kota di sekitar kita Wee! Wee! Nah, Enak suaranya oh. eh, saya... Kadarnya uh, salah, kadarnya salah. Ini enak, eh, ini, nandanya. ini nandanya cewek di payung. Oh, <laughs> <nandanya. laughs> Tapi yang penting benar. Gak enak suaranya dia. Karena di game ini Anda tidak perlu menyanyi dengan benar. Yeah. Ya benar, hanya menyanyikan dengan lirik yang benar. <sukur> Itu, Itu dia. dia. Kenapa benar? Karena dia nggak lari ke sana Jadi benarnya selain jawaban benar juga kelakuannya. <sukur> <sukur> anda maksud ngomong begitu apa? Gak ngomong mendek. Saya benar juga kelakuan saya. Iya. Berarti Rapi tidak belajar apa-apa dari bulan Ramadan kemarin. <laughs> kalau gua kan dari Ramadan itu kita harus iya. bisa mengambil hikmah. Iya. iya. Bercermin. Berkaca. Orang yang mengalami perubahan berarti Insya Allah Ramadannya. Berkasih. Amin. Allah. Raffi Ustaz Allah. Di sini. Bener-bener. Nah, dia kalau dia ngomong gitu kan bahasanya gitu udah. Gue takut gimana orang bawa-bawa Ramadan bagaimana kita? Iya. Amin. <laughs> Ya, ya, tapi tadi sebelum kesini Kang Denny video call ya? Wah. Wow. Waduh. Siapa? Apa? Allah. Uh, ya. Kamu guru ya. yang? Gua nanya studionya di mana? Allah. Oh, oh kan. gitu. Allah. Tower tiga lantai dua. <laughs> bro ingat bro Ramadhan bro. <laughs> Allah. Aduh kacau. Kacau nih. Kembali pemirsa. Host kecolongan lagi. 13 episode belum pernah gue video call iya. Hah, oke okay. tenang tenang. Mm. Yeah. Kita akan kembali bermain profesional profesional. Uh, pemain berikutnya yang akan bernyanyi adalah Andres. Nadu silakan. Yeah. Aduh. Andres, ayo, ya. ayo, andres Andres. Doakan aku ya. Doakan aku ya. Ayo Andres bikin malu. Ayo bikin malu. Ayo. Bikin bangga bikin bangga. bangga. Andres syarat di sini. Karena sesuai tadi kan temanya Ramadhan, bernyanyi dengan tangan kanan. Ya, Siap. Sta, tangan mic itu tangan kanan yuk. Nah. Kasian nah, <laughs> <laughs> lo anak-anak audio udah nyiapin mic. Udah ya. sopan gak dong, nyampe. aduh parah dah. Gak nyampe. Oh iya udah, iya udah. Nggak Baik. nyampe belum Nggak lulus SD. Nih, lagunya kira-kira nyampe gak nih nadanya. Lagu yang akan dinyanyikan oleh Andres adalah... Rungkat! Dari Happy Asmara. Ah! Bad! Yeah. Mainkan! pondok melayang tega tenang tangis tangis eh bener bener eh bener lo, eh bener lo, pinter lo, pinter lo. betul pantas yes silakan bagus lo. Guys. eh katanya kalau menang dipeluk Bisti ya nih ya. ya. satu oh, grup emang maaf. buaya senior buaya senior Bisti Blok sabar harap banget ini teman-teman Gimana ya? Makanya Mas hati-hati kamu dikelilingi buaya-buaya. Iya. Nih. Nih sampingnya dong curut. <laughs> Yang berikutnya mau main nih.